Masjid Omar Ali Saifuddin Bandar Sri Kawan diiringi oleh Yang Mulia pengiring yang ditentukan dan dikepalai oleh Yang Amat Mulia Pengiran Sanggamara Diraja Major General Bersara Pengiran Haji Ibn Basit dengan didahului oleh 12 sinipit dan diiringi oleh Yang Berhormat Pindah Tuleno Raja Major General Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi Yang berhormat Major General Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Amidun Ehsan Dan yang amat mulia Pengiran Ratna Wijaya Bekerja General Bersara Pengiran Haji Hasnan Serta diikuti oleh Alat-alat kebesaran diraja Yang dibawa oleh Awang-awang terdiri dari Enam pedang dan perisai Enam tumbak pendarangan Dan empat kabok dan panas tan. Yang Mulia Awang Abdullah Nabil Mahmud Al-Hashimi pada ketika ini baru sahaja masuk ke dalam Masjid Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan Sekarang Diringi dan didudukkan di atas kasur dan damat menghala tempat persemayaman khas kebawah Nuriyah Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam. Mewakili kerabat diraja yang lainnya, yang mulia, Awang Abdullah Nabil Mahmud Al Hashi, keberangkatan. Pembawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam beserta kerabat diraja, didahului oleh Panglima Diraja yang membawa pemuras dan karga sementara Panglima Askar membawa kelasak dan kampilan serta diiringi oleh pembawa-pembawa alat-alat perhiasan tunggal Gua Duli Yang Maha Mulia dan juga perhiasan empat Duli Yang Teramat Mulia Duli Yang Teramat Mulia dan perhiasan empat Duli Maha Mulia mazir. Perangkatan Gua Duli Yang Maha Mulia Berdekasri Pindah Sultan dan Yali Pertuan Negara Brunei Darussalam dijunjung oleh yang Berhormat Yang Udana Khatib, Dato' Peduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin. Yang Berhormat Yang Dato' Seri Maharaja Datuk Dato' Peduka Seri Setia Dr. Ustaz Ja'unul Aziz. Yang Mulia Perdana Dato' Seri Setia Haji Bahrom. Setiausaha Tetap Timbalan Setiausaha Tetap dan Pengarah-pengarah Kanan dan Kementerian Hal Ehwal Ugawa. kita saksikan pada ketika ini bahawa Duli Yang Maha Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam peserta kerabat diraja telah pun bersemayam di tempat yang telah pun dihususkan peserta ahli kerabat diraja yang lainnya Baik, apa yang dapat kita saksikan pada ketika ini Yang dimuliakan pihak orang kaya Johan Pahlawan Datuk Seri Setia Haji Awang Adenan Jojong Anugeraha Hadapan Majlis Kebawah Dulia Maha Mulia Bagaimana Seri Benda Sultan Dan menjadi Pertuan Negara Perunai Darussalam Dan seterusnya menyembahkan kepada yang amat mulia Perkiraan Indira Setia Diraja Sahih Bulkarib Perkiraan Anak Haji Idris Bagaimana pengen orang kaya, juhan pahlawan menyembahkan bahawa majlis istiadat tidak akan ikat raja selamat, siap-siap bukan siap Baik, sebentar tadi telah pun dapat sama-sama kita saksikan possible... yang amat mulia pegawai interesti di Raja Sahibul Karim, pegawai ahli interest telah pun menyembahkan kepada majlis kebawah dunia mahamdulia berkat Seri Baginda Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam bahawa majlis istiadat akad nikah Diraja telah siap sedia untuk dimulakan Pada ketika ini, yang berhormat Pen Orang Kaya Paduka Seri Utama atau Paduka Seri Setia Haji Awang Salim Menghadap kehadapan Majlis Kebawah Dunia Mahamudia Paduka Seri Pemindah Sultan dan Nadi Partuan Negara Brunei Darussalam Bersama dua orang awang-awang Seorang membawa tempat menandatangani Borang Nikah dan Seorang lagi membawa gangsa tempat Menyimpan anak tulis Dan setulisnya Duduk di tempat yang telah ponti Wahbihi kepada Kalau kepada untuk anak dengan anak putri Fadilah pembangunan Polri dengan awam radiyallahu anhu Muhammad al-Ishan dengan wajah ceria muringin ampun dan Menyembahkan orang nikah kehadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Perwakilan Raja Sultan dan yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam dan seterusnya ditanda tangani oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Perwakilan Raja Sultan dan yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam. Yang mulia bahawa mantan penoraka yang utama Datuk Perugas Ristia Haji Awang Salim cucu Ibrahim dan sekarang bergerak balik ke tempat duduknya diikuti oleh dua orang Awang Awang Perdukas Seri Utama, Datuk Perdukas Seri Setia Haji Ahmad Salim Dia jongkurni yang kepada Duli Yang Maha Mulia Perdukas Seri Sultan Dan jadi Pertuan Negara Perunian Darussalam Untuk memulakan Majlis Istiadat Akad Nikah Yang Mulia Awang Abdullah Nabil Muhammad Al-Hashimi Sementara tadi tunduk memberi hormat Kehadapan Majlis Duli Yang Maha Mulia Perdukas Seri Sultan dan jadi Pertuan Negara Perunian Darussalam lalu mengitar duduknya Menghadapi yang terhormat Kami orang kaya Perdukas Seri Utama Datuk Perdukas Seri Setia Haji Ahmad Salim Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mahmud bin mahmud Nabihi Inna والزمن من ولكل ولكل ان قام عن زمن كون ورند دي عن من بالي وشرف بجالن وسبب وصف ربنا قام رباه يجري عند قام ويهو يجري عند قدري ولي كل قدر اجل ولي كل الله الحمد لله من شرور أم كلثوم ما ما يهيلنا فدام من الله وما يلوين فناهنا وأشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له ورسوله صلى الله عليه وسلم وعهد أعلم الناس إن من نفس واقدر ووسطها منها زوجها زاويهها وبلغت من رجاله الكثيره ونساء واتقوا الله الذين يترسا الى دين الله كان عالما حكما بين الامور كلها بيد الله يقضي بها ما يشاء ويحكم ما يريد لا مؤخر لما قدم ولا مقدمة لما اخر ولا يستعمل ولا يستعمل إثنان ولا يفترقان إلا بقضاء وقدر وكتاب من الله جل وسلم Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu kerana pada hari ini di tempat yang mulia ini kita dapat sama-sama menyaksikan satu lagi peristiwa yang sangat istimewa, lagi mulia dan penuh beradat istiadat yang meneraskan ajaran Islam, Iaitu peristiwa istiadat akad nikah diraja di antara yang teramat mulia berdua sebaga anak puteri Fauzilah dua puluh pria binti kebawah duli yang Maha mulia atas sebaga sosok Haji Asnawi Al Khaer Muhammad Sadi dan Wartaulah dengan yang mulia. Orang Abdullah Nabil Mahmud Al-Azim Bagi kedua mempelai diraja Ianya adalah suatu peristiwa yang manis Dalam kehidupan mereka berdua Di mana keduanya akan menjadi Sehidup semati, semasa ketiduran Saling kasih mengasihi Dan ianya merupakan peristiwa yang suci dan mulia Yang akan menjadikan kedua mempelai diraja Hidup rumah dan keluarga Dengan penuh kebahagiaan dan berkekalan Dengan jaringan mewadda warahmat dan menuju keluarga sekinah aman damai yang bakal melahirkan jura-jura keturunan yang usaha insyaAllah Ketahuilah, sesungguhnya Allah SWT menciptakan manusia dalam bentuk kejadiannya sebagai lelaki dan wanita Tujuannya adalah supaya keduanya akan saling melengkapi, saling menyempurnakan dalam menjalinkan kehidupan di dunia ini Lantaran itu, seorang lelaki rasanya perlu sempurna kehidupannya sebelum ianya beristeri atau berkahwin dengan seorang wanita dia pula pelaharnya seorang wanita rasanya belum lengkap hidupnya sebelum ia bersuami Sebab itulah Rasulullah SAW bersabda, idah terzabani al-Abduh maka istakmal nispatin pada bin habilah sifat lagi yang bermaksud apabila seorang hamba Allah itu berkahwin maka dia terdapat menyempurnakan setengah hukumannya maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah dalam menyempurnakan separuh yang masih terhisab atau begini. Islam sebagai agama yang sempurna bukan sahaja mengatur hubungan antara Allah dan manusia akan tetapi mengatur juga hubungan antara manusia dengan sesama manusia dan manusia dengan semua makhluk Allah yang lain. Dalam itu kenapa hukum Islam mengenai kehidupan berkeluarga ianya bersifat serba lengkap dan sempurna sehingga ia dapat berlaku untuk sepanjang masa. Sesungguhnya ikatan perkahwinan dalam Islam bukan hanya Dinyatakan dengan pertukaran cincin pada jari atau apa pun cara atau adat yang dipercipta yang menjadi amalan setelah masyarakat. Akan tetapi, dalam Islam, ianya adalah melalui akad nikah yang dinyatakan dengan ucapan yang bersumba dari hati yang penuh keimanan kepada Allah SWT. Sehingga ianya menjadi sebagai satu misal pun garizun di sisi Allah SWT, ini perjanjian yang tungguh lagi betul. Akad nikah itu selain merupakan ikatan antara seorang lelaki dengan seorang wanita banyak dalam merupakan suatu penyarahan amanah dari seorang wali kepada seorang calon suami. Karena itu kenapa kenapa ijab kabul itu dilakukan oleh seorang wali dan calon suami? Di sinilah kita dapat memahami kenapa para Nabi saw berpesan kepada setiap, mus, kepada setiap Muslim yang bergerak suami agar menjaga amanah itu sebagaimana sabda belinda bin-nisa yang bermaksud Takulah kamu kepada Allah dalam urusan wanita kerana mereka itu hidup bernaung di bawah tanggungjawab kamu dan menjadikan ianya sebagai isteri kamu berdasarkan amanah Allah dan kamu dihalalkan bergaul dengan mereka berdasarkan kelima Allah Lantaran itu sebagai suami terimalah amanah ini dengan penuh kesedaran akan apa yang dikatakan tanggungjawab itu. Karena setiap suami selain bertanggungjawab terhadap dirinya sendiri, dia juga wajib tanggungjawab terhadap keluarganya. Justru Allah mengingatkan perintahnya dalam surat Tahrim yang begini: Ya ayah yang dizina amanuhu am kusukum nara. Yang Jabsyria wahai orang-orang yang beriman, kulihalah diri kamu dan keluarga kamu yang disisih-sisih dan anak kamu daripada bahan api, lah. Dari maksud ayat itu dapat dipahami dengan jelas bahawa setiap suami dibebulkan berbantung jawab oleh Allah Swt mengenai keselamatan keluarganya baik di dunia maupun di akhirat. Berdasarkan tanggung jawab yang diletakkan pada bahu setiap suami maka Allah menjadikan mereka sebagai pemimpin dalam setiap rumah tangga. Sebagaimana mana Allah Ta'ala, Al-Rijalullahullah Muna'ana Nisa, yang tafsirnya, kaum lelaki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Justru, sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangga, setiap suami itu wajib mendihormati dan ditaati oleh isteri, selama mana tidak membawa kepada melakukan perkara mungkar ataupun maksiat kepada Allah. Dalam pada itu, hendaklah diingat bahawa setiap isteri itu mempunyai hak, iaitu hak yang perlu dijunjung tinggi oleh setiap suami. Di mana batas-batas hak dan kewajipan antara suami dan isteri ini telah pun diatur dengan lengkap dan sempurna di dalam Islam sebagaimana dinyatakan dalam surah Al-Baqarah Walahunna bislul ladina alaihina bil ma'ruf Tafsirnya dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban yang menurut cara yang ma'ruf Perkara ma'ruf adalah membawa maksud kebaikan dalam arti yang luas Meliputi kebaikan dalam bersikap Orang perilaku dan berkata-kata dan sebagainya dalam semua aspek kehidupan bersikap baik kepada isteri itu adalah salah satu perintah Allah pada setiap suami. Bagaimana dinyatakan dalam Surah Al-Mizah, Wa si ruhun nabil maalum yang tafsirnya dan pergiolah kamu dengan isteri kamu dengan cara yang baik. Sikap dan tindakan orang suami terhadap isterinya adalah dapat dijadikan sebagai dasar pengukur untuk menilai kebaikan seorang suami atau lelaki. Di mana seseorang lelaki itu dikatakan baik bila mana dia bersikap baik kepada istrinya. Ini dinyatakan oleh Rasulullah SAW dalam Sabda Minda. Khairukum khairukum li ahlih wana khairukum li ahlih. Yang bermaksud sebaik baik kamu di antara kaum, kaum lelaki adalah yang paling baik sikapnya lakunya kepada istrinya. Dan akulah yang Rasulullah adalah yang paling baik di antara kamu kepada istri dalam kehidupan suami isteri di samping adanya persamaan sifat-sifat dan kewajiban tanggungjawab tentunya ada perbezaan-perbezaan sifat maupun pendapat. Dalam menghadapi perbezaan ini eh, yang ialah seorang suami mencela dan burukkan isterinya itu atau seorang isteri mencela dan burukkan suaminya. Kerana perbuatan cela mencela antara suami isteri adalah terlarang dalam Islam sebagaimana sabda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqru mu'minun mu'minatan Inkariamina kulakukan roh diamanha akal, yang bermaksud janganlah seorang mukmin lelaki mencela seorang wanita mukminah, kerana bila mana dia tidak menyukai satu sifatnya, maka mesti banyak lagi sifat-sifat yang lain yang mungkin disukainya. Dalam berkahwin atau berumah tangga menurut Islam, setiap suami dan isteri itu adalah menjadikan diri masing-masing saling melengkapi dan saling menutupi dan saling melindungi sebagaimana firman Allah, "Wan labasul lakukan tum labasul daun", yang tafsirnya. Mereka kaum wanita itu adalah ibarat pakaian bagi kaum lelaki dan kaum pula lelaki adalah ibarat pakaian bagi mereka para isteri. Sebagaimana pakaian itu berfungsi melindungi badan dan menutupi serta menghiasinya, maka adalah setiap suami dan isteri itu berfungsi saling melindungi dan saling menutupi kekurangan-kekurangan yang ada serta saling menghiasi dan menghiasikan kebaikan-kebaikan dan kenokan sikap budi pekerja masing-masing melawan masing-masing suami isteri mematuhi tata tertib kehidupan berkeluarga dalam ajaran Islam ini maka kecilahkan terwujud rumah tangga yang bahagia rumah tangga yang diliputi oleh rasa cinta kasih sayang yang bakal mewujudkan rumah tangga yang aman damai sebagaimana firman Allah Taala wa min ayati an khalaq min anfusikum azwajen lita sakinu ilayha waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqawmin yatafakkarun tafsirnya dan di antara tanda-tanda kekuasaan yang dari Allah itu ialah Dia menciptakan untuk kamu isteri dari jenis kamu sendiri supaya kamu condong dan merasa teramat kepadaNya dan jadikannya di antara kamu rasa dekat, rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda orang daripada -tanda bagi kamu orang yang berfikir. Dalam pada itu setiap yang telah berkahwin kita disuruh berikhtiar, kita disuruh berusaha. Dan sudah itu itulah kita disuruh bertawakal kepada Allah SWT Kerana semua perkara ada di dalam kekuasannya Allah Allah SWT yang memutuskan semua perkara menurut kudat dan iradatnya Dan Allah juga lah yang hukum semua perkara menurut kekuasannya Tidak ada siapapun yang boleh mendahulukan perkara yang dikemudiankan oleh Allah Begitu juga tidak ada siapapun yang boleh melambatkan perkara yang dilakukan oleh Allah Dan tidak boleh berhimpun dua orang Begitu juga sebaliknya tidak boleh bercerai keduanya melalui dengan khawdak dan takdir yang tertulis pada Al-Zalim. Aku lupa oleh Al-Zalim. Wa astagfirullahaladzim. Di muslimin, Muli sajidu muslimina wal muslimat. Wal mu'minina wal mu'minan. Inna bubalutakul rahim. Sebelum <tuh> akad nikah diperjalankan, dijunjung. Silakan untuk bersama mengucapkan istighfar sebanyak banyak kali. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم و اتوب له استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم و اتوب له syarat sah suatu pernikahan itu adalah akan menjadi sah apabila terdapat segala rukun rukun nikah yang terdiri pada lima perkara pertama mempelai lelaki atau suami ataupun zauj di mana di dalam majlis akad nikah diraja pada petang ini ialah yang mulia Awang Abdullah Nabil Mahmud al anak Manakala mempelai perempuan yang istri Azaujah, iaitu yang terhormat mulia berucap dengan aku diri pembelah dua puluh ke bawah ulang yang mulia berucap dengan Sultan Haji Hassan Al Bolkiah, Yang Diraja Yang ketiga wali, iaitu ayah anak mempelai perempuan, iaitu bawah ulang yang mulia berucap dengan Sultan Haji Hassan Al Bolkiah, Yang Diraja dan di antara Sultan Haji Abdul Saidul Shah dan Sultan dan Sultan Darul Salam keempat ialah saksi-saksi iaitu yang terdiri daripada pertama yang diwakilkan oleh Al-Khateeb Datuk di Majaya Abdul Ibrahim yang kedua yang diwakilkan oleh Al-Khateeb Datuk Pudu Mustafa bin Nurat yang ketiga yang diwakilkan oleh Al-Khateeb Datuk Pudu Kara Haji Khalil dan yang keempat yang diwakilkan oleh bin Datuk Berduka Haji Awang Hamidun bin Hens Raja Khatib Datuk Berduka Haji Awang Hamid kelima Ialah ijab dan kambul Adapun lapas ijab Ialah lapas yang akan saya lepaskan kepada awang Yang akan membunyi Saya nikahkan dan saya kambil ke awang Dengan yang terima mulia Berduka Sembilan Puteri Mubal Mulkiyah Minta ke yang dulia Mulia Berduka Sembilan Sultan Haji Senar Mulkiyah Mu'adzad bin Wadzawullah Yang walinya itu Ayah dan yang telah mewakili wali kepada saya Bagaimanakan anak-anak dengan maharnya Seri-lumit tunai Ada Adapun lapas kabul yang awalkan <coughs> lepaskan ialah seperti kau dah ceri nikahnya yang amat mulia berduka sempena putri bakti lah luhubuntia mintik bahulu lima kemudian berduka sempena sultan hanya senarai kemah aziz dan terdala dengan baharanya seribu ringgit naik. Ashadu an la wa ashadu an Muhammad rasulullah. Allahumma sholli ala sholli Muhammad wa ala ali sholli Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Uzzawiyuka alama' marlahu bihi bin imasarakmi ma'arupin atau tasrihan mihsan. Saya kahpinkan awang, menurut sebagaimana perintah Allah SWT iaitu adalah awang pelihara istri awang itu nanti dengan cara yang baik dan jika berlaku persisian yang dapat diperbaiki lagi janganlah susahkan dia, lepaskan dia dengan ihsan dan cara yang baik. Yang Mulia Awang Abdullah Nabil Mahmud Al Hais saya nikahkan awam dan saya nikahkan awam dengan yang teramat Mulia Pdt Seri Nama Putri, Bapilah Nubol Putihah, Dinti kebawah Duli Yang Maha Mulia Pdt Seri Sultan Haji Hassan Bolkiah Mah Aziz Al Maudula, yang walinya yaitu ayahandanya, kebawah Duli Yang Maha Mulia Pdt Seri Sultan Haji Hassan Bolkiah Mah Aziz Al Maudula di menyalurkan Sultan Haji Mohyeddin Saidul Khalibdil Sultan yang dari Darussalam telah berwakil pada saya bagi menikahkan anak dannya dengan Mahariah 1000 ringgit tunai. Bismillahirrahmanirrahim. Qawlat terima nikahnya yang teramat mulia penyaksiyi dengan anak puteri Fadzilah binti Abu Bakar binti ke bawah Julie yang Maha Mulia penyaksiyi baginda Sultan Haji Hasna Abu Bakar Muizuddin Waddaulah dengan maharnya Rp1,000. Bismillahirrahmanirrahim. Bahawa kaula Awang Abdullah Nabil Mahmud Al-Hashimi dengan ini bertaklik. Di jika yang teramat mulia perduk Seri Pening Anak Puteri Fazilah Lubab binti ke Duli Yang Maha Mulia Perduk Seri Baginda Sultan Haji Hasnan Bokiah Muizzuddin wa Ad-Daulah, isteri itu. Manakala kaula tinggalkan ia 4 bulan atau lebih dengan tidak kaula atau wakil kaula ...memberi nafkah kepada isteri kaulah... ...atau wakil isteri kaulah yang tersebut. Dan ianya mengadu kepada Hakim Syari'i... ...meminta cerai setelah bersumpah atas ia. Tiada nusyuz, niscaya tertalak ia satu talak... ...atau jika kaulah raib atau dirairkan... ...dengan apa cara jua pun daripada isteri kaulah. Selama enam bulan atau lebih... Jika ia mengadu kepada Hakim Syaridi. Dengan berkata ianya tiada tertunggu lagi akan kaulah. Dan manakala sabit aduannya, nescaya tertalaklah ia satu talak. Atau jika kaulah pukul isteri kaulah dengan pukulan yang menyakiti dan tiada patut. Kemudian ia mengadukan halnya, itu kepada Hakim Syaridi. Dan meminta bercerai. Maka, manakala sabit aduannya itu, niscaya tertalaklah ia satu talak. Demikianlah nafas taklik Allah. الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وهو بفضله تنزل البركات والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأشرف المخلوقات وعلى آله وصحبه وتابعيه وتابعيهم على مد الألقات نحمدك اللهم أن جمعتنا في هذا المكان العظيم في المجلس الكريم لك الحمد ولك الشكر على نعمك الكثيرة وبركاتك السادرة إنك معبود ونحن لك ركع سدود بارك الله لكما وبارك الله عليكما وجمع الله بينكما في خير Alharusai ini aljadidain yang teramat mulia perukas Pengiran Anak Putri Padilla Lubabul Bolkiah bintik bahwa duli yang maha mulia perukas Sri begitu Sultan Haji Hassan Bolkiah mengizinkan dan doalah dengan yang mulia awang Abdullah Nabi Muhammad Al, al Hashimiyah Allahumma inna nugi dhuma bika dzuriyatahuma min Allahumma inna nasyaulah sultan negara darussalam من كل سوء وشر وبلاء وأن تنصره على جميع الخسال والماترين والأعداء يا رب العالمين اللهم احفظ في نفسه وارحم ولدي واحفظ صيغته وقربته ورعيته والحاضرين والمسلمين أجمعين ربنا اغفر لنا ذنوبنا. وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا على بنار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم